ya tuh yang kud ya teman-teman pancing lagi ada lubang baru nih mudah-mudahan ada penghuninya bismillahirrahmanirrahim De. Hmm, mantap euy teman Tuh. Hmm. Mantap Ush. Mantap, tarik detat. woi, Mantap tarikannya anu Kena. Blutom aya anu Uh mantap. Kira-kira Bluetooth-nya di apa Kang Anto ini? Uh, muter-muter ge. Muter tapi na eh. Waduh. Letik cek Letik. Tuh, letik pisan. Uh. Bagun. Lutna letih muter kira. Tuh teman-teman lihat lut di sini mah muter-muter teman-teman. Ush masuk ke dalam lagi di sana sarangnya lihat tuh. Uh tuh teman-teman lihat Oh mantap wih luar biasa Oh yo ampun diputer-puter mantap kiu uh. Mantap po oh. tuh lihat teman-teman baru saja dimasukin langsung stop Ih, uh kurang eh. Mantap Ini uh. uh. Seperti gasing teman-teman, dia tuh. ini uh, bukan rekayasa teman-teman, dia sendiri yang buat tuh. Lihatin. Tuh, oh. eh, uh. Sultan surutan beda, mah. Tuh, uh. diamond, ya, kan? uh, uh, Duh, Dia ini temen -temen di, tuh. Dia teman-teman tuh. Uh, ber, mantep, teman-teman. Uh, oh, kalau nggak percaya, ini mah asli teman-teman tuh. Dia muter sendiri, lain eh, diputar, lain gitu. diputar ke... uh, uh, uh, uh, uh ini Iya, teman-teman. Tapi anu teman Uh, oh. oh. oh. bisa dibersihkan, oh. Tahun 8 tahun dunyanya, Teman-teman teman-teman tuh. Teman -teman. Uh. Oh. Kunyang-kunyang Mantap Tuh Ini bukan rekayasa Dia muter sendiri teman-teman tuh Uh Wuh pun Mantap Padahal ini umpannya sedikit teman-teman Pakai umpan cacing tadi eksekusi baik saya uh, pengen masuk youtube so Oke. Okay. Sip. Mantap. Kan Kang Deddy mah geus nyari. Gantian kayaknya nya? Heeh. nu anu eksekusi nya ka dieu nya kana. Heeh. Oh. Uh. Hayang asupan a YouTube. Oke. Oh. Wih, mantep pengantuk Anjir. Ka mana euy? Dek. Ka mana? Oh berarti nya. Kerah berdua kali ini alis mah. Oh. Duda, Tadi, alus mah. Tadi halus Wih, mantep lah. Huh lumayan guys. Huh akhirnya saya gak narik. Di makang dedi semua yang narik teman-teman. Tuh. Wih, uh, mantap. Wush mantep. Wuih. Bulutnya bulut kuning. Guniang -guniang. Ini yang kuning, ini blue sultan, soalnya woi. Sebutnya juga, tengok teman-teman, ada Mantap. gedung Untuk ini, kan kiri gedung ya, Kang? Uh -huh. Jadi, ada di tengah-tengah pusat kota, memang. Wih, luar biasa, babon ini, Kang. Tuh, kuning, woi. Tadi sempat ketipu karena dia muter, ya. Kang. Tuh, heeh, uh -huh. um, biasanya kalau kan cabai -cabai ya. eh, ternyata... muter kan bluetnya kecil, tapi capek ya. ternyata. Sudah Mantap. babon ini teman-teman bon Mantap, Mantap. Terus, Ini saya kapan nariknya Kang oh, Nantilah narik. kan barusan istirahat ini juga belutnya Langsung makan langsung ini Mungkin karena uh. tadi pagi belum itu ya Belum lapar belutnya ya Dari pagi iya. terus boncos terus Salam salam lah untuk semua ya. Salam salamnya buat semuanya. Ah yang ya. hobi ngurek ini pastinya buat warga. Nah udah lah, mah kita Tapi itu ah, ya kita, lah. Salam hobi lah pula. Bukannya mah salam satu hobi banyak. Bus mantep, woi Eh mantep, mungkin kita eksekusi dulu, kita ah. lanjut ke sana, kita. Nah, hey, lanjut, hey. lanjut ke sana, teman-teman. tuh masih banyak spotnya, tuh, nah, lihat blutnya mantap, teman-teman. Oh, Ngomongnya sampai Balelol. oke mantap lah. Jangan lupa, pokoknya like, komen, dan subscribe-nya, share juga boleh ke sosial media kalian. Subscribe juga channelnya Kang Dedi. dari Pokok Kang Deddy, ya, Kang. Oke Pasti mantap, ada di deskripsi linknya. Oke mantap, ikut terus gimana keseruannya Salam satu Salam satu hobi Oh, kita kataku karena sama Pas gitu Iya, Kang kasih cerita na Kang jadi saya perlu awal, Nah, Oke, okay. mantap konsepnya.